Jangan lupa subscribe <笑> 何？お前はもう死んでいる。 Saya minta yang paling enak. Apa ini? Pasti belum dikasih indorasa. <tuh>, oh, no no no no. Wah no. oh, enak. Oh. Oh, oh. <tuh, tuh>, Keesatan unik terasi pedas ABC Dari udang rebun berkualitas dan cabai liat Begitu dirasa, yang lain jadi biasa kemana-mana <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ...nya pakai bygone cukup satu semalaman batunya mapur bygone jaminan mutu baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dukun <tinyurna>